Ana selalu merasakan gelisah ketika ana sedang apa selesai melaksanakan sholat itu aja apalagi ketika melak, eh, ketika bersikir, pengen pengennya cepat-cepat di waktu sikir itu Ustaz. Nah, di sini di sisi lain saya merasa apa Ustad tidak tidak husu di saat sholat itu Bagaimana solusinya Ustaz, buat saya yang baru berhirikira ini Ustad? Nah, Subhanallah jemaah. biasanya orang kalau baru hijrah itu membara semangatnya Bahkan dia merasakan manisnya hijrah manisnya keimanan manisnya ibadah yang terkadang setelah berlangsung waktu cukup lama sepertinya hilang tuh semangat itu kalau ziatang beribadah tuh kok enggak kayak dulu say. Iya, biasanya seperti itu. Makanya perlu adanya pembaharuan. Nabi Ali mengatakan innal imana la yabla fi jaufi ahadikum. Iman itu bisa usang. di perut kalian atau di, di, di hati kalian. Kama yabla Sebagaimana baju itu bisa usang, terus gimana solusi? Fasalullah an yujad tidak maka berdoalah meminta kepada Allah agar diperbaharui keimanan kalian. Yang diperlukan oleh kita semua, khususnya penanya adalah berdoa memohon kepada Allah agar diperbaharui keimanan kita, minta sama Allah kekhusyuan ya. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak tunduk. Nabi Ali Surat mengajarkan kepada kita. Doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Wazakihah anta khairu man zakkaha. Anta waliyuhau maulaha. Ya Allah berikan kepada hatiku ketakwaannya. Kepada jiwaku. Jiwa ini meronta Ini berbuat yang dilarang-larang biasanya. Jiwa itu memerintahkan kepada keburukan Maka minta kepada Allah supaya dikasih ketakwaan Dan bersihkan Sucikan jiwaku Tadi dari dosa-dosa yang nempel bersihkan Engkau sebaik-baiknya yang Engkau pemiliknya Engkau pelindung Allahumma inni a'udhu bika min ilmin lahyan Kalau beliau berdoa Allahumma ya Allah aku pelindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat kita kadang kala belajar dengarkan kajian puluhan kajian ratusan kajian ta'awudz bila mendengarkan wa min qalbin la yakhsha dan aku berdiri kepadamu dari hati yang tidak khusyuk yang enggak tunduk salat ke mana-mana pikirannya ketika rukuk seharusnya kita mengatakan subhana rabbiyal azim bihamdi untuk menganggukkan Allah. Eh hati kita ada di pasar. Ada di mana. Dan dari nafsu yang gak puas-puas. Dikasih ini. Minta lagi. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. An rasa. Mungkin Akh perlu banyak-banyak baca doa ini. Kemudian ketika dia sholat. Dia berusaha. Untuk menghadirkan kekat sholat itu kau sedang ngapain? sih? Kita sedang ngapain? Kita Allahu Akbar ngapain anak berdiri di sini? Kalau orang itu sedang Fokus, konsentrasi Bahwa dia sedang bermunajat Sama Allah Apalagi kalau dia punya masalah Biasanya orang itu akan Benar-benar minta sama Allah dengan khusyuk Maka hadirkan hal ini Jadi sebelum sholat Usahakan memang gak pegang HP Gak pegang apa ini Jadi memang benar-benar sudah siap untuk salat selesai sholat pun Engkau berusaha untuk memaknai apa yang kau baca Astagfirullah, Astagfirullah Baca subhanallah 33 kali Pahami tentang pahala yang akan didapatkan Bagaimana cinta yang Allah akan berikan insya Allah, ya perlahan-lahan kita akan jadi lebih baik Barakulahu